Bawa beza pun pasar Berdia sana, Bilang beza pun rindu Bilang yes. beza pun sayang Tak bisa. Jangan lupa like, di Jangan lupa like, share,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 jinwa mitsu no saki no ta sa ga n Oh, itu akan dikasih kakaknya aja main di sini Juma Allah Let ini iklan ini lewat terpindah, setengah mati merek.